halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel youtube info kini yang kekinian jangan lupa di tekan tombol subscribe like dan share yang hari ini kita akan bahas tentang jalan tol apakah benar di Yogyakarta tidak boleh dibangun jalan tol mari simak sekilas info berikutnya intro dahulu Yogyakarta Daerah yang sangat indah Dari budaya Dari keindahannya Dari makanannya Dan dari orang-orangnya Semua membuat rindu Daerah yang sangat indah ini Menyimpan beberapa hal yang Harus kita tahu tentunya Berikut adalah Sekitar fakta yang terjadi di sekitar Yogyakarta tentang pembangunan jalan tol perencanaan pembangunan jalan tol yang melintasi Yogyakarta mendapat tanggapan dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Bowono yang ke-10 Sultan mengungkapkan bahwa tidak ada larangan tentang keberadaan jalan tol Mengungkap beliau, enggak, saya enggak melarang tol kok Yang penting itu tol tidak merugikan masyarakat Ujar Sri Sultan saat menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Bangsal Kecamatan Monosari Hamis 20 Juni 2019 Menurutnya jika jalur turn melewati ruas jalan utama di Yogyakarta Maka akan mematikan seluruh perekonomian masyarakat di sekitar Karena mengingat lahan yang digunakan sangat luas Dan memakan banyak pembangunan-pembangunan di daerah sekitar juga mengingat lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengais rezeki menjadi ruas jalan tol bawen jogja bawen solo mau di tol semua dan sekarang seperti ungaran itu kira-kira tumbuh opo mati ini pertanyaan coba dilihat kalau tumbuh berarti tol bermanfaat ning neleh berarti kan ngerugek masyarakat itulah ungkap Sri Sultan Sri Sultan tidak melarang keberadaan tol Narsodalem dalam ingin agar jalur tol yang melintas di Yogyakarta menyerupai jalan layang atau flyover bagi saya kan besok kan ada rapat terakhir tentang pembahasan jalan tol yang melintasi Yogyakarta Ya, sudah. Jogja Solo, Borobudur kan sudah selesai. Dipastikan akan dibangun. Ya, sudahlah. Lewat di atas ring road atau ring road utara, naik ngidul ya. Cobelah bantul. masa dalam untuk uh, pariwisata dan dengan penyemnyia di Gunung eh, di Gunung Kidul dan penting kan sebutkan, nah, makanya mati. saya mau sampaikan sama Bu Bupati hanya dua aja sebetulnya, dipercepat saja untuk memperbaiki seperti taron dan sebagainya itu dipercepat. yang kedua pasang PLN listrik energi terbarukan gitu. hmm di mana mereka akan oh, bangun peminapan baju terkena, dan Allah hmm. SWT listrik aja, <coughs> beri tas kerimu ke masuk ke selatan tapi bisa anggarannya, tapi... untuk guys tol lah. sendiri, gimana? Ini? apa? tol, masyarakat tol tidak membuat tol yang terkecil ini Mbak, saya nggak melarang tol loh nah, kan, yang penting itu tol tidak merugikan masyarakat hmm. kan? Misalnya ya sekarang ya mbakpen ke Solo mbakpen ke Jogja kira-kira pungaran -kira karo pungaran karo Semarang pungaran pungaran ya, sama dari mbakpen ya mbakpen Jogja mbakpen mbakpen Solo kan mau semua nah sekarang seperti Ungaran itu kira-kira tumbuh hukum mati Nah hmm. ya kan ini pertanyaan coba dilihat hmm. Kalau tumbuh berarti lot tol bermanfaatnya ini mati Berarti tol kan berusaha ke masyarakat Nah bagi saya ya kan Ya besok kan ada rapat terakhir Ya sudah Sudah Solo robo tur kan sudah selesai. Ya sudah, melewati batas. Nang utara, sing utara. Nang kidul ya Jombelah melah yang Ya wis. Sing kereta api ya. Iya kira-kira. Nah, itu kan program pusat yang mengubah. Mungkin untuk dampaknya ke Pating wisata Gunung Kidul dengan hmm. adanya atau apa? Oh, enggak ada, enggak, enggak ada pengaruh ya. Kalau itu enggak ada pengaruh kan sekarang dengan percepatan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan fasilitas yang lebih baik menjadi sesuatu yang bisa kompetitif hmm. untuk tetap orang mau kegugungan hidup kan program itu yang harus dibangun kan jangan sampai justru airportnya di Jogja tapi turisnya melihat Jogja dari Borobudur akan susah ini katanya hmm. Pak Gunung itu harus eh, melakukan inovasi-inovasi itu. -inovasi gitu. oh iya iya itu sudah nggak bisa berhenti nah, harus itu terjadi kalau berhenti ya raulah wopok hmm. ya, bakal bisa yes. yes. oh, terus-terusan Itulah sekitar informasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di share sebanyak banyaknya dan jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan share. Oke, okay? jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa lagi harus dikomentari. Oke, okay? terima kasih. Salam santun.